GBP US sedang bullish. Apakah akan melanjut? Secara umum, bias harian pergerakan GBP US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUS diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.32095 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.31078. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Desember 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212